Tapi ngomong-ngomong bung, aduh hajak kali ya bung bung. Prokes Kenapa, bung? lah prokes. Masker masker Luar biasa nih mengejutkan bung. Mm -hmm. Dinas kesehatan kota tubing tinggi. Yang mm -hmm. di mana didapatkan di dalam video berukuran kurang lebih tiga puluh lima detik. Mm -hmm. Bahwasanya uh, alat cuci tangan yeah. dan hand sanitizer di situ, mm -hmm. airnya tidak ada. Karena mereka sudah, ya kan, sudah disuntik, jadi boleh tidak menggunakan. Ya, terus kalau tamu yang mau datang Itu kelihatan bu, agak memang berabu ya, bung ya. enggak saya, saya tidak berbohong ya, bung ya. Iya, benar-benar-benar kesehatan, dinas ah. kesehatan tebing tinggi tadi ya, ya benar. Kita ya, ulangi lagi tadi benar kan dinas kesehatan tebing tinggi. Oh, kita ulang dari awal ya, bung ya. Nah, biar bung merasa puas ya. Ya ini, oh iya iya iya. Uh. Berkarat, Bung. Sampai aneh, ya, bung? ini berkarat bung Iya nih, iya ini iya. Dinas kesehatan ini ini tinggi Anda, Anda ini kawasan Wajib wajib masker. ini ini salah ini ini ini ini wajib ini ini ini ini ini cuci tangan ini tempat ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini Berarti, kalau habis ke kan ada botol. Berarti ini tuh dituangkan kurasa keringin, sanitizer -nya, enggak? Iya, pasti kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kawan-kawan. Sore. Masih, masih bersama kita di podcaster jalanan. Yang penting podcast. Iyalah. Oh, iya sekali. sore yang bahagia bung. Sangat berbahagia. Kita oh, iya. masih di lokasi di rooftop dunia kopi. Dunia iya. kopi. Masih bersama kopinya dunia kopi iya kopinya nggak bikin gembul iya iya iya oke, kita tuang dulu ya sebelum kita bincang-bincang ini, -bincang bung mau ngopi uh, sini ya, sini kalau ngopi ya yang mau lihat kita langsung live podcast terjalanan silakan datang terima kasih bung oke kita minum dulu bismillah air main-main <saksi> luar biasa Aduh, Jangan coba habis nanti. Panjang oh, iya. ini kayaknya <tuk> kita bicakap. mau ngapain kita ini, Rupen? Tapi ngomong-ngomong, ah. bung. Aduh, hajak kali, ya. bung. Bung. Prokes Kenapa, lah, bung? prokes. Masker, masker. Oh, masker. enggak nah, takut nggak tahu. Corona Ya, kita namanya virus tuh ya hmm. pasti khawatir, bung. Nah, ah. jadi terus masker mana? Ya saya kalau bermuka masker saya sudah cuci tangan, sudah apa? Tadi Uh, memang uh -huh. di tas tadi kok nggak salah Oh, nah, protes tetap di jalan ya Iya Bung, tapi uh, Bung nggak bisa langsung bilang saya nggak ini ya apa namanya apa? Langsung menjat saya, Kenapa? oh nggak pakai masker gitu ya uh -uh. Kenapa? Karena ada berita terbaru yang baru viral di Tebing Tinggi yang diupload oleh oleh kawan-kawan di Medsos uh -uh. uh -uh. Di Facebook uh -uh. Tentang, luar biasa nih mengejutkan Bung uh -uh. Dinas Kesehatan Kota Teping Tinggi uh -uh. Apa yang itu? mana didapatkan di dalam video berukuran kurang lebih tiga puluh lima detik, mm -hmm. bahwasannya uh, alat cuci tangan yeah. dan hand sanitizer di situ mm -hmm. airnya tidak ada. Maksudnya, ini gimana, Bu? Maksudnya, di dinas kesehatan kata tinggi, tempat cuci tangannya enggak ada airnya gitu, tidak ada airnya. Ini tempat cuci tangannya di mana kok nggak ada airnya? Ya tempat cuci tangan itu kan di luar. Jadi kan tamu yang ya, mau berkunjung, ya kan tempat-tempat atau instansi atau kantor atau kafe gitu kan sudah melayang apa? Sudah membuat protokol kesehatan dengan cara menempatkan cuci tangan di luar atau di tempat pintu masuk gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini maksudnya? namun ini uh -huh. di video tersebut eh uh, kawan-kawan yang pengunjung yang mau uh, uh -huh. ke Dinas uh -huh. Kesehatan uh -huh ya mungkin ada keperluan uh -uh. itu tidak waktu ingin mencuci tangan uh -uh. tidak mendapatkan adanya air di situ dan kelihatan westapelnya itu di video itu dijelaskan serius, uh -huh. serius kelihatan di uh -huh. westapelnya itu sudah lama tidak digunakan sampai westapel itu berkarat yang dihala Oh nah. kita menggabarkan ya, macam-macam Bu bro, tidak Bu makanya Ya gimana ya kita kalau saya kemarin terus terang baru dengar loh baru oh. bisa bisa lihat video yang tinggalkan. bisa. Woi. Hey! ambilkan dulu laptop kami biar tahu Bung Irfan ini dan lihat juga ya Dinas tawan -tawan. Kesehatan yang menggempanyikan harus jaga, pro, harus mengikuti protokol kesehatan masa berbuat seperti itu makanya Bung saya Serius, ini Bung, saya ini kan anda. orang yang termasuk jangan patuh baca, sama jangan, peraturan jangan bercanda namun karena lihat video itu saya juga jadi kecewa loh hmm. kenapa mereka emang gak kok mereka ya ya terus terang kalau begitu saya juga ikut kecewa gitu kan apakah Air mereka nggak ada coba -coba aliran airnya. Oke, okay. coba, coba, coba, coba. coba. Oke okay, ya, baik ya, kawan-kawan. Kita lihat ini videonya bersama-sama dan okay, Bung Irfan Kita geser dulu. di dia ini diupload oleh akun Erza Fahreza. Ah, uh, di langsung dia langsung ngetek uh, di, uh, di di di, di naik nice ke latar tertinggi ya. Uh, Oke okay, ya, kita Tuh, lihat dulu iya. Bung. Mana bung, coba tunjukkan sama saya bung. Baik bung, saya tidak pernah, belum pernah. Berita-berita hoax kita bincangkan atau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, jangan buat malu channel pukaster jangan. Oh ini, tidak, bung. tidak, tidak. Jangan. Tidak. Kita cek tetap, ya kita menginformasikan satu informasi. Cuman yang harus faktual kan? Pasti bung, ini ya kita juga mengulas hmm. apa yang lagi viral ini lo, ya. nah, kita hanya bahas oh ini video lagi diupload lagi viral, nah ini yang mau kita bahas loh bung, nah, coba, dan coba, kebenarannya coba. memang belum kita konfirmasi, oh, tapi di video itu jelas ya, jelas, iya, dimana. benar bung, coba-coba oh, saya penasaran jadi ini, oke, okay. apa bener, kok ada gitu, baik bung, hmm. oke okay, ini dia bung. Sabunnya nggak ada, airnya kecil. Oh, sudah dengar bung? nggak ada sabun, nggak ada air ya. Oh itu kelihatan agak memang berabu ya bung ya. Gak... Saya... saya tidak berbohong ya bung ya. Iya benar-benar benar kesehatan dinas kesehatan ah. tebing tinggi tadi ya, ya benar. Coba ya, ulangi lagi tadi benar kan dinas kesehatan tebing tinggi. Oh, kita ulang dari awal ya, bung ya. ah biar bung merasa puas ya. Ya ini. Oh iya iya iya. Berkarat, bung. ya bung. Ini berkarat, bung. Iya iya ini, iya. Nih, dinas kesehatan, ketua yang tinggi. Anda masih di kawasan. Wajib. Wajib masker. masker. Oh, iya, iya. oh. Jadi sebenarnya nggak salah, ya? Iya. Wajib masker, nggak wajib cuci tangan. Eh, tapi kan cuci tangan itu bagian dari prokes, bung. Iya sih, memang kan selalu dikampanyekan. Ingat pesan Ibu ini, tempat hand sanitizer? ini. Habis mungkin, Bung, enggak kok kayak tempat mangkok dipotong gitu. Berarti kalau habis ke kan ada botol. Berarti ini tuh dituangkan kurasa kering keringin sanitizer. -nya enggak. Iya, pasti kalau dia terbangun. Hand wash, hand wash, hand wash, hand wash, oh, hand wash, hand wash, hand wash, kena angin hand wash, berarti sabun hand wash, Iya Boleh kita lanjut Kesehatan ah Kesehatan Kota Tebing Tinggi Iya benar-benar Iya bener. kan Bung? Iya-iya Jadi seperti itu Bung oh, Inilah oh, di upload oh. oleh Tadi Erza fariza ya oh, oh, oh, uh, Bahasanya Dan di uploadnya ke Sosial media oleh Erza Fareza Di uh, di uh, Media oh, Facebook Jadi ah uh, Inilah dia Dinas Kesehatan Kota Tebing Kita juga belum tahu apa tujuannya kemari Pada oh, keperluan oh. tahu Tapi mungkin dia memang ingin mencuci tangan sebelum masuk iyalah ya, kalau mau yuk prokes kan Bung? iya bener-bener namanya juga di dinas kesehatan iya. kan gitu oke okay. rupanya pas mau cuci tangan enggak standar prokes ya oh iya iya enggak ada ininya ya oh tadi ada airnya enggak ada sabunnya oh itu dia megang ini ya megang. atau dia mengambil hand sanitizer dari situ? enggak enggak enggak ya Hand sanitizer bawaan dia itu bawaan dia ya. Oke. Okay. Oh, uh. itu apa katanya, Bung? Efek tidak pernah, di, tidak uh, sudah lama tidak dipakai. Iya bekarat ya, sampai bekarat. Iya, iya iya. Oh. Iya kena bekas ini genangan air, terus karena nggak pernah kena air lagi panas dibanting panas bekarat lah, Bung. Bener lah. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini. Tapi kalau selalu basah setiap harinya nggak mungkin bekarat kan? Jadi kemungkinan besarnya memang tidak sudah jarang digunakan. Lama kalau ya? kemungkinan besar sudah lama tidak uh, digunakan kelihatan. Gitu. Oh. Itu juga kotor kan tempat salurannya. Kotor. Iya iya. Berdebu. Gimana oh. sehat ya bung? Kalau iya. kotor ya? Eh drong brong. Halo brong. Eh. Wah oh, bung luar biasa jadi itu tadi ulasannya. Aduh iya, iya. Sudah puas bung? enggak <laughs> enggak nyangka bung nah, jadi saya tidak menyebarkan berita hoax kan bung iya, dan saya bukan menyebar bener, berita bener, saya hanya menyampaikan bung ini ada yang mengupload video iya iya iya ah. Ah. halo kru kru kru ah, ini ini tunggu ya ambil lagi nih waduh mungkin terlalu sibuk mereka bung di keluar gitu kan untuk mensosialisasikan tertib apa Proket ya Bung jadi nggak sempat pulang ke rumah gitu kan memperhatiin rumah gitu tidak sep bisa Atau seperti itu menghati kantor kita ini kan nggak bisa seperti itu Bung iya ya enggak kita... <laughs> halo man nih angkat dulu eh, laptopnya biar muka kami nampak jelas ini <laughs> Oh yang ganteng-ganteng ini waduh Jadi gitu dia, Bung. Ah. Saya agak kayak mana deh, Bung ya? Agak sedikit sok ag agak kayak enggak percaya gitu, tapi emang bener ya. Ya, jadi gitu, Bung. Saya ya sebagai warga Kota Tebing Tinggi dan ya. warga Indonesia yang saat ini kita sedang darurat. bener-bener um, bener pandemik iya. virus COVID-19 mm -hmm. yang bana saya itu selalu menerapkan prokes iya, iya, pakai iya. masker hand sanitizer oh. uh. namun setelah melihat video ini saya juga mengendam kekecewaan kenapa orang yang seharusnya menjadi panutan uh -uh. malah tidak menunjukkan oh berarti ini alasan hal yang harus dipanuti masker. iya iya bung ini oh. oh. <laughs> ya ini bukan <laughs> bukan berarti saya iya iya baru-baru iya, sebagai simbol sebagai saya kecewa gitu Bu artinya sikap protes lah ya iya Bu apalagi walaupun, kita tekankan lah kepala-kepala ya, hmm. kepala, pada kepala dinas ya hmm, hmm, hmm. ya dia juga sebagai gugus gu -gu -gu Tugas ya tugas, tugas di kota tubing tinggi hmm, bener seharusnya yang menunjukkan kinerja yang baik contoh mencontoh yang baik ya, gitu. gitu. memberi ya, contoh yang baik ya bung sesibuk apapun itu tugas utamanya bu ya karena di apa kan di dunia kopi tadi kan kita setiap mau masuk ada cuci tangan gitu kan ya kita bisa lihat ya kan Satpol PP itu dan hmm. uh, pihak oh, polres kafe -kafe, ya tapi gitu kan ah, datang ke kafe-kafe tempat cuci tangan, Bener. Datang, dan cuci tangan dari kan. air yang bersih apa hand washnya tersedia gitu kan? ya? Benar, hand wash harus sudah tersedia tidak, atau hand sanitizernya ada tidak? Iya, iya, airnya ada bener, tidak? Bener-bener. Nah, bener, bener. itu makanya itu harus air mengalir, nggak boleh ember gitu aja ya? Kan, Bung, yang nggak boleh Makan lah, di bung. Di Dikasih tong biar ada kerannya, Jadi mengalir airnya ya, iya, kan? Bung. Bahkan, Bung, kan uh, mungkin ya kekecewaan mm -hmm. kita sebagai warga tebing tinggi. ya. Iya. Kemarin sempat uh, saat dari tiga M menjadi lima M, iya, uh, prokes kesehatan di Indonesia, berarti, itu kan pihak Satpol PP uh, gencar-gencarnya -gencar gencar ya. merajia hmm. pedagang kekilma supaya tertib prokes, tertib ya. Namun berarti tiba dengan lima, adanya video ini dikurangin M-nya berarti, gimana? Dikurangin dari tiga ditambah lah jadi dari lima, gara-gara ada video ini berarti udah dikurangin M-nya aku rasa, <laughs> bukan, bukan. Marah di mari Pak Edi Ramayadi nanti tebing tinggi. Iya, soalnya tadi ada Pak Edi di Halo Pak Edi. Pak Edi Ramayadi sebagai uh, ketua. Utara Ketua Pak iya, ke, di Tugas Sumatera Utara. Iya. Utara. Itu Pak Edi Ramayadi. Ah, di Alor, di Alor, di kenal? di Alor, di Alor, Enggak. Enggak kenal. enggak <tutut> Enggak uh, Engga, belum pernah kenalan bung. Kalau di salah saya juga dulu salah tuh direktur rumah sakit. Oh. Iya, kalau nggak salah saya ya. Termasuk famous berarti orangnya ya? Famous berarti saya cuman yang kudet ini ya? Iya, bung mungkin kurang up to date. Ya. Iya iya. iya Jadi itu bung, ya hmm. memang, bukan berarti Menang. nanti itu dia pastikan kekecewaan warga kota Tebing ini, hmm. Tinggi ini pasti akan bermunculan. Lah, lah kalau ngomongin kekecewaan ya terus terang, saya yang sering pakai masker, masuk cuci tangan, kalau Lihat kejadian seperti video tadi, ya gimana Bung ya? Agak ada rasa kecewa juga jadinya Bung. Pasti Bung. Ini ha. nyuruh orang aja, terus yang nyuruh nggak apa. Iya, tuh. bener. berarti orang tua kita kan. Uh -uh. Wah, sana tidur. Sana Cepat. tidur. Sana sholat. Hei, eh. gitu. sana mandi. Iya. Eh, si bapaknya yang nyuruh nggak mandi-mandi. Iya. Eh, At si bapaknya yang nyuruh sholat salat sholat-sholat. Eh itu loh itu dan itu saya saya rasa wajar ya sebagai Hei, kita juga negara yang ianya. demokrasi yang memberi kritik ya wah kalau lagi jangan gitu dong pak <laughs> iya nanti ya kan perkara apa namanya imun uh, apa namanya imun tubuh imun tubuh suntik imun tubuh itu ya kan uh, anti corona tuh digalak galakan iya, nampak iya. prokes juga di iya, tidak sunti diindahkan anti suntik antigen uh, ayo ayo pak Ay. atau kak uh -uh karena mereka sudah so, ya kan sudah disuntik jadi boleh tidak menggunakan ya terus kalau tamu yang mau datang gimana ya, itu oh aku, uh. saya tahu bung mungkin tempat cuci tangan itu uh, kayak perhias apa aja bung hiasan-hiasan aksesoris angka, ya aksesoris okay. hiasan di, di luar ruangan gimik-gimik eh, gimik tapi kalau masa aksesoris untuk memperindah kantor di luar ruangan berkarat bung kayaknya enggak keren ya bung ya ya harusnya kan yang keren gitu kan. Dan tadi kan kita lihat juga memang kurang steril ya, kurang bersih ya. Ya namanya dinas kesehatan tunjukin dong kebersihan. Eh, apa ada petugas kebersihannya di sana. Aduh, Bu. apa karena dinas kesehatan bersehat semua gitu. Loh, iya. Okay lah mereka sehat, silakan. Hmm. Mereka sudah menit tapi itu kan bukan tempat tertutup, itu tempat umum yang boleh datang iya. memang masyarakat mengeluhkan perihalnya ber tentang Kesehatan. kesehatan ya kayak yang apa sih itu entah ada mitra-mitra dari dinas kesehatan yang mau berkunjung gitu kan Bener Bu nanti kan mereka kan melayani Bener, ya. tapi kalau uh, fasilitas-fasilitas progresnya juga seperti itu ya jadi pertanyaan juga Bung ya pasti Bung itu kita gimana ya kalau Bapak Kadis saya dong Pak uh, mungkin Bapak lelah mungkin Bapak uh, sibuk atau capek atau terlalu stres jadi bagian dari gugus tugas ini eh uh, ayo dong Pak sama-sama kita ini jaga protokol kesehatan, sama-sama kita beri contoh yang baik ke masyarakat, sama-sama kita mensosialisasikan eh uh, apa itu corona dan bagaimana cara menanganinnya gitu kan. Berilah contoh kepada masyarakat yang baik. Ya, gitu mungkin ya Pak ya. Sudah pasti tubung tepat yang Bung bilang. eh hmm, hmm. uh, Karena kan Ya kita ini gimana ya? Kita sudah kita kan harus saling bersinergi. Iya benar-benar. Uh, yang mana dinas kesehatan sebagai gugus tugas COVID iya. uh, menyampaikan, mengkapanyakan, mensosialisasikan uh. bagaimana kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Iya. Karena tadi Niatnya kan kita mau podcast ini kan cerita-cerita, mau ceritain kopi, mau bahas kopi kan, terus yeah. lari ke sini gitu, karena, yeah. karena nggak pakai masker Iya, yeah. Bung-Bung kan bilang, kalau saya tekotnya waktu, so ya saya buktikan karena gitu Karena memang bener channel kita ini kan channelnya kritik, ini mengulas, tapi ya nggak harus-harus kritik juga kan nah, Kita nggak ya, kritik Bung Iya artinya kan kita Bahu membahu lah bersinergi lah kan sama-sama membangun ke arah yang lebih baik gitu kan? Oke lagi ini loh mm -mm. Uh, berilah informasi mengapa seperti itu keadaan ah. dinas kesehatan oh, biar klarifikasi, klarifikasi ya. Oh iya oh. benar benar oh. ya itu tadi kan takut entar sibuk di luar kan apa kan? Walaupun mereka sibuk mm -mm. itu kan bagian utama dari prokes mm -mm. bu. bener iya, benar benar. -benar. Kalau sampai airnya tidak ada. Uh, ada tadi pak sedikit, sedikit. Uh -uh. Oke, okay. hand sanitizernya tidak, tidak ada, hand wash nya tidak ada. Tidak Bagus. Ada. Uh, ya mohon maaf ya bung? Saya pun kalau untuk cuci tangan di situ berpikir ya itu air kapan itu? Ada berapa Satu, lama ya, ya Lihat dong wastafelnya itu sampai berkarat ya, dan berendap. Airnya ada berapa lama ngendap gitu kan? Uh, Coba lah, yuk baru bareng yuk. Ya, uh, jangan uh. ini kita punya anak sampai nggak sekolah. Iya, Sudah berapa iya. lama iya. gitu iya, loh? Bener. Kita pun juga ah, miris kita ya uh. pak seperti konten kita yang pertama itu kan pak? Ya benar masalah mungkin pendidikan, sekolah, pendidikan masih oh. banyak pertimbangan kenapa tidak masuk belajar di kelas gitu kan? Sebagai sebagai, sebagai seorang kita yang kita mau uh, hidup kita kembali normal, Enggak hanya sebatas new normal gitu kan? Oh iya nah, kita nggak uh, kalau bisa normal kenapa harus new normal? Iya benar. Oh, jangan sampai kita aktivitas kita itu berkurang. Iya benar. Ya kita berupaya semaksimal mungkin ya Bung ya. Benar-benar. Oh, kehidupan sosial tetap berjalan Sebagaimana mestinya ya Bung ya Sebelum datangnya pandemi ini Bung ya Iya Bung Iya yang beribadah-beribadah dengan nyaman Iya yang Belajar keluar rumah Belajar dengan nyaman Dan Bung sudah Ini belum Sudah dengar belum Bahasanya itu, kebijakan Bung? dari pemerintah iya, uh -huh. Sudah mengeluarkan dari pem, da Dan langsung dari presiden uh -huh. Bahasanya uh -huh. Tidak ada lagi ti Tidak ada uh -huh. Mudik Di tahun Di lebaran tahun no. ini kita sudah dua tahun ya, tidak mudik ya, iya. uh, coba yang di kampung jauh-jauh itu kasihan kita bung kalau yang perantau-perantau itu Iya boleh uang, nabung banyak-banyak untuk tahun depan nih pulang kampung, eh Ya apalah daya punya uang banyak-banyak tapi nggak bisa kita pulang Bapak melihat karga, orang, tua, orang tua, Lihat kampung, silaturai, malal bilal di bulan syawal, di bulan Ya uang nggak ada barang bung, dikumpulin banyak-banyak, nggak -banyak. dibawa mati juga Ya kembali lagi kan itu Bung. Hmm. Ah ya kita juga tidak kecewa dengan kebijakan pemerintah ya bener, ya bener, karena bener. itu kan sebagai ya, itu salah menjaga, satu menjaga. Memutus mata rantai. Ya, biar cepat normal tadi iya, ya, makanya ayo tebing tinggi. Iya. Ah, ayo Pak. Ayo dong. Pak. Dari pusat sudah menghimbau dan hmm, menekan secara tuh, keras. tuh Dan tuh, kita cepat, juga tuh. sebagai masyarakat hmm. tidak tidak merasa keberatan bener, ya. Bener, bener. Bahkan ikhlas, sampai kelas kita Pak. Ikhlas, sampai kemarin lo Bung. Mm -hmm. Pedagang kaki lima yang, yang nota nya ya, mohon maaf ya. Mereka ya pasti mendapatkan uang. Sumber pendapatan utamanya dari berdagang. Kaki lima terus karena ada pandemi ini, karena bisa berdagang lagi. Iya, transisi dari prokes yang 3M ke 5M. Hmm, Benar-benar pak. Mereka ya itu tadi gencar. Iya. Bersosiasi. Oh. Ataupun ada yang masih bisa berdagang, nambah uh, biaya operasional seperti menyediakan alat-alat prokes itu tadi, bung ya. Mereka sudah menggunakan Bu Iya itulah kan Namun mm -mm. Kebijakan kemarin mungkin ada jam-jam Maksimalnya mereka berdagang uh, Iya namun Mempengaruhi omset ya bung ya. Pasti, pasti ya? Bu hmm, Cuman ya kan benar. mereka kecewa juga Kenapa Tindak, uh, Sosialisasinya Ada yang belum sampai Tiba-tiba oh, main angkat oh, Agak tebang pilih gitu Iya bang, ya. jadi kan Dengan adanya video mm -mm. tersebut mm -mm. Kan membuat kita sebagai warga tebing tinggi Ya dalam tanda kutip berang ya Berang Atau iya, kecewa bet, lah Iya benar-benar Benar-benar Ya Bung lah contohnya ya, Terlepas dari apapun itu alasannya Tapi Kita sudah sama-sama melihat kondisinya seperti itu Ya ayo dong Pak Sama-sama nah, uh, Kita bahu membahu Ke arah yang lebih baik lagi gitu kan Iya uh, uh, Kita sama-sama Berjuang sama-sama kita menerapkan Yang namanya protokol kesehatan Demi hilangnya pandemi ini Mutus mata rantainya ya, rantai mata ya, itu yang pertama iya jadi ya Mungkin ini ya sebenarnya bukan konten utama kita ya iya Bung? makanya miris saya jadi. apa uh, Tapi karena Bung dengar, tadi dengar, bilang oh, gitu. hok, nih, hok, hok. oh tidak <laughs> saya nggak mau menyebarkan oh ah, uh, ini loh Udah lah nggak jadilah kita bahas konten yang tadi mau kita bahas Mungkin Pak. selanjutnya ya atau <laughs> ini nanti kita jadikan konten aja lah ya Boleh uh, lah boleh. boleh ya kita upload iya. nanti uh, Karena hmm. biasa kita konten lama ya Bung ya sejak. Iya, mungkin ini bisalah didengar sama petis kesehatan gitu kan eh uh, Ayo pak Kita juga anak muda mau kok uh, oh. Mensosialisasikan Mau kok kerjasama dengan pemerintah Untuk memutus mata rantai ini kan Iya kita Kosit warga ini. warga teping tinggi Ini ya Siap kok siap uh, Namanya Selama iya, itu tujuannya baik Pasti kita dukung kan pak Pasti karena kita warga teping tinggi siap bersinergi iya, Siap siap bahu-membau mm -hmm. Untuk uh, Meminimalisir atau memutus mata rantai Iya benar, dari COVID benar, benar, benar, benar. Jadi toh yuklah contohkanlah sama kami yang baik iya, agar baik. kami bisa mampu bertindak baik benar-benar nah, karena kalau mm -hmm. dari pemerintahnya saja sudah mm -hmm. tidak mengindahkan atau omongan dengan tindakan berbeda iya. ini ya mohon maaf warganya mungkin bisa lebih berbuat yang lebih eh, dari iya. itu karena itu tadi seperti contoh orang tua ke anak tadi ya Pak ya apa-apa ada-ada pribadi guru kencing berdiri murid kencing berlari ah, ah. oke lah Bung ah. baiklah itu pribadi ini bung kalau kita bahas iya ah, bagaimana ah. ah inilah dia bung tebing tinggi yang seperti kita bahas di, di konten sebelumnya Kemarin, Masalahnya kompleks seperti apa mangkok iya, miso iya. kemarin mungkin di ke ke apa ya apa namanya oh mangkok hmm. miso baru sebatang lemang ya iya sebatang ah, lemang ini ya juga lah oh, jadi cobalah yuk kita iya. semua dari segala segmen pelan -pelan kita benahin, benahi dong nggak bisa nah. semua nggak bisa sekaligus sekaligus nggak bisa ekspres Enggak ya sedikit sih. kasih iya. contoh yang baik saja itu salah satu perbuatan yang memang mulia kan iya benar benar yuk yuk ya Okay. Ya kami ya kirimnya lah Bapak, okay lah. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi uh, ya uh, halo. halo, semangat Pak, pak. Semangat. semangat Ya jangan capek capek, jangan capek-capek, jangan stres Iya. Tetap sosialisasikan protokol kesehatan ya. Kalau capek kurang ngopi, datang ke dunia datang kopi ke dunia kopi ya. kita ngopi bareng uh, uh, uh, Kopinya nggak uh, uh. bikin? Gembung uh, uh, Kita dendela Pak, kalau okay. memang mau Kita bandarin ya uh, uh. Uh, Oke okay lah untuk okay. Pak Dinas Kesehatan ya. Halo, Pak. Pak Edi Ramayadi Salam juga kaya, ya Pak. Pak Edi Ramayadi Gubernur uh. idola gue ya. Jadi Dinas uh. Kesehatan Kota tebing tinggi siapa? Kepala dinasnya Pak? Uh -uh. Dokter Nanang. Ya Dokter Nanang. Halo, Halo dokter, dokter Nanang. Nanang. Oh, Oke. Okay. Oke baiklah oke, itu oke, dah konten kita ya. Siap siap. Pada sore hari ini menjelang siap, maghrib. Siap. Oke luar biasa, luar biasa. Luar biasa luar biasa. Tunggu konten-konten kita berikutnya. Eh, saya Pak untuk bahas Ayo. konten yang berikutnya pak. Udahlah saat ini ngopi aja pak. Oke okay, kita, kita ngopi Tapi ya, mau ngopi lah ya. Iyi. Jangan lupa subscribe subscribe channel podcaster jalanan. Hmm. Okay. Podcaster jalanan. Yang penting podcast. Iyalah oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.